Halo sahabat sedik 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang hamalan Leo di bulan Februari tahun 2022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 Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan Februari tahun 2022. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Leo di bulan Februari tahun 2022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 sudah, ataupun dua pedang secara umumnya, sudah. Itu diartikan menentukan pilihan hidup, tinggalkan salah satu dan bersifat memilih. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang dewa akan mengalami sedikit penurunan di bulan Februari tahun 2022 ribu dua puluh dua, yang dimana di sini dikarenakan seorang lembu mendapatkan beban pikiran untuk menentukan jalan hidup. Untuk menentukan sesuatu yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatannya, pilihan tersebut sangat sulit untuk Leo putuskan yang dimana di sini akan membuat berpikiran kepada seorang Leo sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah naik obat Secara umumnya naik obat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan Kesehatan seorang Leo akan mengalami penurunan, dikarenakan seorang Leo akan mendapatkan beban pikiran untuk menentukan pilihan hidup, untuk menentukan jalan kehidupan yang dimana di sini selalu didukung, didoakan, dimotivasi oleh pasangan, dan disupport oleh rekan-rekan Leo di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death Secara umumnya Death itu diartikan transformasi dan perubahan. Dan jika kartu Death kita gabungkan dengan kartu, Kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan perubahan kesehatan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan mendapatkan beban pikiran untuk menentukan jalan kehidupan, untuk menentukan arah kehidupan yang dimana di sini bersifat memilih satu lakukan dan satu tinggalkan yang selalu didukung, dimotivasi oleh keluarga, didukung, dimotivasi oleh sahabat rekan dan pasangan Leo sendiri, dan untuk kartu keuangannya adalah for pentagal ataupun. Empat koin secara umumnya, pokok-pokok takal itu dilakukan keseimbangan dan zona nyaman. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan Februari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Di sini bersifat nyaman, berada dalam zona nyaman, zona keseimbangan. Di sini digambarkan empat koin, dua koin berada di kaki, itu menandakan setiap langkah tujuan yang dilakukan oleh seorang Leo tidak lain untuk mendapatkan income, tidak lain untuk mempertahankan keuangan di bulan Februari tahun 2022. Dan satu poin berada di genggaman pekerjaan yang dilakukan, yang didapatkan oleh seorang Leo sekarang sangatlah mendukung, membantu untuk mendapatkan keseimbangan keuangan di bulan Februari tahun 2022. Dan satu poin berada di kepala itu menandakan seorang Leo akan mempunyai pikiran membuka usaha yang dimana di sini usaha tambahan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cups. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo, seseorang yang berada di sekitar Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo ada dalam zona nyaman, zona keseimbangan, yang dimana di sini ada empat koin, dua koin itu melangkahkan kaki untuk mendapatkan income, satu koin yaitu pekerjaan yang ada untuk mendapatkan income, dan satu koin di kepala itu menandakan. satu ide akan dikeluarkan oleh seorang Leo untuk menentukan usaha tambahan, yang dimana selalu disupport, didukung, diduakan oleh keluarga, disukur, didukung, oleh pasangan Leo yang dimana sini akan bertambah positif kepada kehidupan Leo sendiri. Dan jika kartu date kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo di disini menggambarkan. Transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Februari tahun 2022. Yang dimana berada dalam zona nyaman. ia ingin mengambil satu langkah satu ide pokok untuk menambah usaha tampingan. Usaha tambahan yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan. Yang selalu didukung dimotivasi didoakan oleh keluarga. Disupport oleh rekan rekan seorang Leo sendiri dan untuk kartu karena pekerjaannya adalah ten of one ataupun 10 tongkat secara umumnya ten of one itu diartikan merasa hidup terus semakin berat dan merasa hidup ditanggung sendiri dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Leo akan mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran job, tawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini seorang Leo juga mengerjakannya dengan ide cara sendiri. di sini juga digambarkan seorang Leo akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan seorang Leo dan di sini terjadi pilihan apakah seorang Leo akan menentukan usahanya sendiri ataupun menentukan pekerjaan dengan orang lain yang sama-sama mendukung keuangan semakin bagus yang dimana di sini didukung dengan kartu of sword yaitu menentukan pilihan yang akan mendapatkan beban pikiran dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang lewa akan mendapatkan beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatan namun tidak akan berdampak negatif kepada keuangan dan karir pekerjaannya dan untuk kartu support energinya adalah King of Cups secara memang ya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan kain pekerjaan seorang Leo sangat mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022 dimana mana di sini seorang Leo mendapatkan tawaran job, tawaran pekerjaan dari orang yang lebih tua dari seseorang yang lebih pengalaman dari leo untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta karirnya. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri, yang dimana di sini dituntun dipandu oleh orang tua seseorang yang lebih pengalaman yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan tawaran tawaran pekerjaan dari seseorang yang lebih pengalaman dari seseorang yang dekat dari seseorang yang lebih tua yang akan mampu mendongkrak keuangan karir, kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan disini juga transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Leo yang dimana disini dengan berhasil membuka sebuah usaha tambahan usaha miliknya sendiri yang selalu didoakan oleh orang tua dan selalu diberikan masukan oleh orang yang lebih pengalaman yang akan membuat kehidupan seorang Leo lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah four of cup ataupun empat piala secara umumnya four of cup itu dia mempertimbangkan hubungan kembali dengan lebih jernih dan di disini menggambarkan kepada seorang Leo yang sedang single, baiknya menerima seseorang untuk mencoba hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Untuk memulai sebuah hubungan asmara yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Leo yang sedang single. Dan di disini disarankan kepada Leo yang single untuk melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya. Yang dimana sini menjadi pemicu kepada seorang Leo untuk membuka hati kepada seseorang untuk menjalani hubungan asmara dan disini digambarkan kepada seorang lewe yang sudah berpasangan baiknya lihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan buang jauh-jauh sisi keburukannya yang dimana di sini akan tercipta hubungan harmonis hubungan yang romantis, hubungan yang lebih bahagia dan itu kartu sukuan energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar kelewasan diri dan disini menggambarkan kepada seorang Leo yang sedang galut, baiknya memulai hubungan asmara yang baru bersama orang yang baru Melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh seseorang Untuk menjalani hubungan asmara ke depannya yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Leo yang sedang single Dan kepada seorang Leo yang sudah berpasangan, baiknya lihat sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan Yang dimana pasangan disimbolkan dengan queen of one, buang jauh-jauh Sisi keburukannya yang dimana di sini akan mampu mendongkrak hubungan asmara lebih bagus di bulan Februari tahun 2022, dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di sini, menggambarkan transformasi perubahan hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang Leo yang sedang single di bulan Februari tahun 2022, dengan memulai hubungan asmara dengan orang yang baru melihat satu sisi kebaikan yang diberikan kepada Leo yang sedang single, dan transformasi kepada perubahan. Hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang lelaki yang sudah berpasangan apabila sudah membuang jauh Sisi keburukan dari seorang pasangan melihat satu sisi kebaikan yang diberikan yang akan mampu mendongkrak hubungan asmara jauh lebih harmonis, lebih bahagia di bulan Februari tahun 2022 Dan untuk angka keberuntungan seorang lelaki di bulan Februari itu berada di angka 2, 24, 40, 60, dan 68